Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Masuk Ke Babak Baru Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita, rakyat Indonesia Konon ceritanya, uang negara kita sudah mulai menipis Lalu, uang untuk pembangunan ibu kota negara dari mana ya kira-kira Pada 17 Januari 2022 Tertulis pada laman IKN bahwa 53,3% pendanaan pembangunan ibu kota baru berasal dari APBN Padahal, Presiden Jokowi pernah bilang pada tahun 2019 kalau APBN yang akan dipakai untuk IKN hanya sebesar 19%. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membantah perihal angka 53,3% tersebut karena porsi untuk IKN masih dalam proses perhitungan dan info APBN di laman IKN akhirnya pun dihapus. Namun, lagi-lagi anggaran IKN bikin gaduh publik. Sri Mulyani mengatakan bahwa akan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 178,3 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Anggaran tersebut dianggap sebagai anggaran yang tidak tepat, karena dana tersebut berasal dari penanganan COVID-19. Ekonom Faisal Basri menyebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Sudah diberi keleluasaan, tapi kok disalahgunakan menurutnya? Lalu, jika tidak ambil dari dana pemulihan ekonomi, dari mana dong untuk pembangunan ibu kota negara baru? Menurut Bima Yudhistira, ada dua pilihan pembiayaan, tapi tetap saja pilihan yang manapun tetap rakyatlah yang menanggung semuanya. APBN naik, sok pasti pajak mencekik. Mau nambah hutang negara, maka akan nambah beban bunga hutang, dan rakyat pun tetap tercekik. Implikasi terhadap beban utang pemerintah Nah ini kan pilihannya hanya ada dua Yang pertama, kalau belanja negara dipakai untuk ibu kota negara Pilihan pertamanya adalah masyarakat harus menanggung pajak yang jauh lebih tinggi Dan tentunya ini juga bisa beresiko menurunkan kembali konsumsi dan daya beli masyarakat Atau yang kedua, opsinya adalah menambah pembiayaan utang Nah, pembiayaan utang yang ada sekarang selama pandemi itu kenaikannya sangat ekstrim, sangat signifikan. Ditambah lagi ada beban pembangunan ibu kota negara yang dananya tidak kecil. Ini akan melemahkan kemampuan membayar utang pemerintah. Jadi tidak menyambung dengan upaya penguatan kemampuan bayar atau efisiensi belanja seperti yang dinyatakan oleh Presiden ataupun menteri Keuangan. Tapi ini justru sebaliknya adalah bentuk pemborosan yang paling nyata. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada 22 Januari yang lalu mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada anggaran untuk IKN, tapi menurutnya tahap awal pembangunan untuk IKN seluruhnya akan menggunakan biaya APBN. Pemerintah juga memperkirakan kalau total biaya pembangunan proyek IKN memerlukan Rp 466 triliun rupiah dengan berbagai cara skema pendanaan dana dari sumber APBN akan terkucurkan sebesar 89,4 triliun rupiah dan ditambah skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha yang diprediksi mencapai 253,4 triliun rupiah dan pendanaan dari swasta serta BUMN atau BUMD yang mencapai 123,2 triliun rupiah untuk membuat ibu kota baru. Sudah pasti duitnya tidak sedikit Pak D Sebelumnya, Pak D pernah memberikan bocoran pada 2021 lalu Ketika berada di Uni Emirat Arab Bahwa saat itu, Pak D bilang untuk membuat IKN baru Butuh 504 triliun rupiah Nah, kita tunggu saja perkembangannya Aduh, kira-kira kamu setuju tidak Membangun ibu kota baru pakai duit kita? Eh, maksudnya, pakai dana APBN dan dana pemulihan ekonomi nasional Kita tunggu saja deh, kabar selanjutnya dari Pak Adi. Dari Poros Literasi, berbagi ilmu, berbagi informasi